Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kawan-kawan semua Ketemu lagi nih Sama Glenn Yang orang tua nggak <laughs> apa-apa bro Yang kita saling lah, Yang berbagi itu indah sih Kita diajarin sama orang tua kayak gitu Berkah bro kalau Kita saling berbagi. Teman lewat Gini bro, ini minta maaf nih bro, agak miring dikit ya kameranya, karena ininya nih apa, kedudukan juga agak miring. mau diberi lagi kedudukannya, nggak bisa bro. Ini ada, ada ini ya pengalaman kita nih ya, pengalaman kita, kita berbagi. Ya. Oh ya, semoga kalian semua pada sehat semua ya, sama keluarga, teman sahabat, semoga pada sehat semua diberikan umur panjang diberikan rezeki yang berlimpah ya dan dimudahkan urusannya semua amin amin ya ini bro, bro. Uh, gue pernah dulu ya pernah ketemu sama sopir karena gue statusnya supir ya dia lagi cerita cerita ya cerita, -cerita. akhirnya metode dia gua oh, pake ternyata bagus juga bro. Begini bro ceritanya tentang uang ya, uang yang yang kita nggak pikirkan, yang enggak kita ingat ya. Tahu-tahu pas ini wah lumayan gitu loh bro. Ini nggak ada sama foto dengan apa, sama bank apa apa gitu Ini cuma diri kita aja nggak mengingatkan masalah itu itu itu, itu. enggak toto pas dibuka wow pernah ngerasain berapa kali lo, buh hatinya kayak nggak banget. Gitu. Emang menjalani ini agak susah ya, tapi nggak apa-apa lah. Hatiin. Ini nih gue metode buk ini. <tuh> Jadi seandainya lu lagi kerja terus. Ada harian ada harian, ada harian hmm, cukup satu hari. Berapa ya? Baru dua puluh aja deh. Dua puluh nih. Dua puluh ya. Ribu. Jadi kita, kita usahakan dilipat, bro. Dilipat sampai kecil ya, sampai kecil begini sampai dilipat-lipat ya, ini dilipat. terus ini anggaplah ini duit kita uh, apa ya, duit, bukan nikmati duit maksudnya duit duit yang nggak kepake lah gitu, Terus ini ada sedotan, ya kita masukin bro. antrian itu. Nah, ini. Ini kan di deteria, ya. kemasukin ke slotan. Karena uh, uang kita tuh terbungkus sama sedotan itu jadinya nggak bakalan aku apa nggak bakalan aku gitu tujuannya cuma itu doang memang ya ya, agak, agak-agak sulit juga ya cuman karena kita niat ya Nah terus udah begini bro bentar kan udah masuk ya, Bro ya. Gitu. metode ini jarang orang pakai. Jarang orang berpikir ke situ. kan? Udah masuk nih ya. Kita gunting ini. Pak, jangan pas duitnya jangan lebihin dikit ya. Nih. Tuh, begini ya di dalamnya Terus kita simpan di mana yang kita uh, jarang dilihat gitu misalnya Kalau kita nih ya pernah nih kejadian di atas dashboard sini Cuman bukan di itunya apa di dalamnya di dalamnya Ini metode kayak gini nih Aduh dimasukin ke, ke sedotan, pasin gitu ya, pas lintingannya <tuh> masukin lama banget tuh ada kali setahun kali waktu gue kerja dulu di bukan di sekarang nih bukan tapi di mobil juga nggak sengaja waktu itu gue pengen keluar dari mobil itu gue inget wah gue nyimpen sering simpan gitu ya sering simpan ginian, ginian jadi pas gue buka banyak bro bro wah jadi kita tuh mau beli apa-apa tuh, Bini gak tau Semua orang gak tau, kita punya duit gitu. Itu yang pertama tuh, itu kejadian pertama gitu. Yang kedua sih, gue serahin Bini Bini gue taruh, ada kali saya ember kecil ya Ember kecil tuh, apaan nih ya? Wah, sedotan, gitu, sedotan Itu buka aja, sedotan gue pulang, gue pulang gini, -gini. buat Gue buat mainan dia nggak tahu bahwa ini uang bro uang, bener, bener, bener, uang, uang, uang kalau cek dulu mas iya, nah, eh, uangnya <laughs> iya, makanya ini banyak benar-benar. Oh, wah, buru-buru deh tuh di keluar semua masyarakat, benar-benar luar biasa pas metiknya itu loh. ini metode ya metode Nih bro, seperti ini. Ini satu hari kita masukin dua puluh ribu, kita taruh di tempat yang orang nggak tahu lah ya, nggak tahu juga. Yang kita doang tahu taruh. anggaplah tuh nggak ya. Ini enak, uang, uang kita nggak <coughs> ingetin lah gitu. Itu kalau dihitung-hitung nih, bro. Ini satu bulan, satu bulan aja nih. Kalau kita ini, kita nggak bongkar ya, prediksi aja itu ada 520.000 coba kalau misalnya kita uh, nggak kita ambil selama enggak satu bulan kita kerja berapa hari ya 26 hari deh 26 hari terus selama kita kerja tuh kita tabungin tuh taruh-taruh ya taruh, aja 20.000 insya Allah nggak, enggak hancur bro ya duitnya nggak hancur Ya kalau bisa dilebihin gitu Maksudnya hari ini kita masukin 20 lah Ada duit terlebihan nih tiga gitu Apa 30, 40 gitu, gitu Ini yang standar aja yang 20 lah Yang kita nggak ingetin gitu. Anggaplah ini buat Udah duit Kita nggak tahu. Gitu. Terus Dalam satu bulan aja udah puluh ribu Nah belum Kalau kita nggak tahu apa-apa Kita kumpulin aja yang penting satu tahun Kita buka Wah bro, berapa bro coba ditunggu 1 tahun 1 tahun 26 ada 6 juta oh, gila. 6 juta lebih tuh. 6 juta 251 2 juta, 6,6 eh, juta 250. Bagaimana oh, tuh, Bro? satu tahun lu enggak ngingetin duit, Bro. Tahu-tahu pas dibuka nilainya segitu, Bro. Siapa yang nggak be Dada ini besar, bro. bro motor satu. <laughs> Oke, okay, dilanjut ya. Ya Ini sih metode kayak gitu aja dulu. Gue pernah ngejalanin, dan sampai sekarang pun gue ngejalanin. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. tapi jangan lupa ya. Di antara itu, buka. bersihkan harta lo, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lo nggak nah, paham ya, boleh komen lah kalau gak lo. Oke, okay. sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.